Halo semuanya, aku Rian, balik lagi channel aku. Nggak kerasa ya bulan Februari udah mau selesai, cepet banget dah. Kayak perasaan masih barusan aja gitu 2021, udah mau Maret aja. Anyway, kalau kalian udah nonton playlist Hormat Dari Lama, pasti kalian udah pernah nonton video-video penampakan YouTuber Arab yang paling menyeramkan yang udah gua bikin 3 part. Dan di video kali ini, gua mau ngebahas penampakan hantu-hantu Meksiko yang nggak kalah creepy. Langsung aja kita mulai videonya. <tuh> Video yang pertama ini berasal dari cuplikan YouTuber dari Meksiko, El Chubo Oficial. Di video ini, Doi diundang sama salah satu pemilik rumah di Meksiko. Pemiliknya cerita kalau dulunya rumah itu dibangun di atas perkebunan jambu. Dan pas salah satu pekerjanya ada yang gali-gali tanah buat berkebun, mereka nemuin ada dua mayat tanpa identitas yang dikubur di situ. Kondisinya udah tinggal tulang belulang dan salah satunya mayat anak kecil. Gak lama kemudian rumah ini dibangun. Dan orang-orang yang pernah tinggal di situ sebelumnya ngaku kalau mereka sering ngalamin hal-hal aneh. Kayak ada benda yang bisa gerak-gerak sendiri, dan kadang mereka mendengar ada suara bisikan-bisikan yang gak jelas sumbernya dari mana. Dan akhirnya yang ngontrak rumah itu cabut dari situ. Dan si pemilik rumah ini udah berkali-kali buat nyoba jual rumah ini. Tapi susah banget lakunya, karena rumah ini udah terkenal angker di kalangan warga sekitar situ. Youtuber Elcubo Official ini bersama timnya, Doi datang dan eksplorasi di dalam rumah itu. Niña. No mames aquí no sí. son más difíciles. ¿Dónde? Sí, aquí por el pasillo atrás del parque. Aquí, aquí, aquí, aquí. Para el cuarto este. ¿Acá? Sí. ¿Quieres usar esta? No, con esta. El más guárdate esta paquito. ¿Me puedes tu lamparita? Sí, sí, sí. Garzesa. ¡Ay, no mames! Eh, Santi. ¿Si sí, hay algo aquí, güey? Aquí, aquí, aquí. Dong, cabrón. No <SILENCIO> te pases de verga, alguien <SILENCIO> ahí, una niña aquí, te hola. Hola. Pipa, pemilik rumah itu, Doi ngaku kalau doi ngelihat ada sebuah bayangan hitam yang kayak ngintip dari balik pintu. Dan mereka juga berkali-kali ngedengar ada suara anak kecil yang kayak bilang halo dari dalam rumah itu. Si YouTuber ini selalu bilang kalau Doi itu skeptis Dan Doi itu nggak percaya sama hal-hal yang begituan Jadi Doi mikir kalau mungkin aja teman-temannya yang tadi itu ada yang ngeprank. Jadi dia minta semua orang yang ada di ruangan itu Buat naruh handphonenya di atas kasur Maksud dia supaya nggak ada kemungkinan Kalau suara yang tadi itu cuma suara rekaman handphone Dari salah satu HP temennya Abis itu dia lanjutin live Dan ngobrol sama viewersnya Tapi ada yang aneh guys Pero semasi eh Aceptar Que hay una niña que, o sea, no es como mm, si quieren que se hable esto, yo escucho una persona viva. O sea, si, si quieren que se mm hable -hmm. esto, tracote, gracias por apoyar. Es que es un silencio. El silencio. Prieta Nadie en persis di belakang lubang pintu yang deket banget sama orang ini. di situ ada penampakan kayak kepala anak kecil yang ngintip ke arah youtuber ini, guys. Doi dan timnya sama sekali gak ada yang sadar sama penampakan yang tadi. Sampai beberapa menit kemudian, banyak viewers live streamingnya yang heboh yang bilang kalau barusan ada penampakan di lubang pintu. Dan pas mereka cek, ternyata di belakang pintu itu gak ada apa-apa. Sosok yang tadi udah gak muncul lagi, guys. Youtuber paranormal investigator dari Meksiko, El Payaso de la Toledo, datang ke sebuah kuburan yang terkenal sangat angker bernama Los Mochi Cemetery di Sinaloa, Meksiko. Mereka mau membuktikan keberadaan urban legend yang sangat terkenal di situ, tentang sosok wanita berbaju putih yang katanya suka modar mandir di kuburan itu tengah malam. Mereka coba buat panggil-panggil sosok itu dan coba buat pancing-pancing supaya sosok yang tadi mau muncul dan kerekam di kamera. Tapi kayaknya yang datang justru sosok yang lain. Kesehatan sentir. Pasu ninyo, Pasu ninyo, Pasu ninyo, Pasu por hmm. Video yang tadi itu live di Facebook ya guys Jadi sama sekali gak ada editan Dan abis temennya manggil-manggil sosok yang tadi Dan doi coba buat siul-siul pakai tangan Tiba-tiba di kejauhan ada sosok anak kecil berwarna putih Yang kayak lari-lari masuk ke arah batu nisan Dan pas mereka coba buat ngedeket ke arah sosok yang tadi Mereka nggak nemuin siapapun Awalnya mereka kira kalau sosok yang tadi itu anak kecil yang nyasar atau cuma bocah yang iseng main-main di kuburan. Tapi pas dipanggil-panggil malah kedengeran kayak ada suara ketawa. Dan kadang justru ada suara tangisan anak-anak. Dan mereka juga nggak paham ngapain ada anak kecil yang lari-lari di kuburan jam segini. Nah di momen ini mereka baru sadar kayaknya sosok yang tadi itu bukan bocah deh. Tapi penampakan dari sosok penunggu yang ada di kuburan itu. Dan mereka coba sekali lagi buat komunikasi sama sosok yang tadi. ¿En dónde estás? Haznos <risa> saber. Mira, mira, espérame. Ay no, Si sí es un niño, güey. Si sí es un niño, si sí es un niño, si sí es un niño, güey. Si sí es un niño. Espérame, amigo. Si sí es un niño, güey. Si sí es un niño. Sekali lagi ada sosok yang sama yang muncul dan lari-lari di kejauhan Dan sosok itu kembali menghilang di antara batu nisan Tapi kali ini si Youtuber ini coba buat ngejar sosok yang tadi Doi lari cepet banget ke arah sosok itu Tapi pas sampai disitu Doi sama sekali gak nemuin siapapun Sosoknya udah ngilang So, gimana nih? Apakah sosok yang tadi itu adalah penampakan bocil yang kebetulan main di kuburan tengah malam? Atau emang bener? Sosok yang tadi itu... ...tuyul? Di antar pulang. Video yang ketiga ini berasal dari channel Youtube Artifu Extinto. Di salah satu videonya, Kevin dan kameramennya Fabio datang ke sebuah kuburan di mana di kuburan itu kebanyakan yang dikubur itu adalah anak-anak, guys. Kevin coba buat tanya-tanya dan komunikasi sama sosok yang ada di kuburan itu, dan kayaknya sosok yang ada di kuburan ini tuh responsif banget. Jika dia aproximadamente belajar años trabajando en este lugar y nos cuenta que en todo este tiempo ha tenido manifestaciones incluso en donde él belajar nos comentaba que le han bajado. ¿Qué pasó? No sé, bueno, ¿Se escuchó? Sí. No sé, no ¿Fue estoy. como un quejido? Sí. Es... Niño. Si quieres jugar. No seas mamón, güey. A tu lado, a tu costado. Sí. Hacia allá se escuchó, güey. Se escuchó es ella. No mames, cabrón. Otra risa. Fue otra risa, güey. No tengo miedo absoluto. Te pido que te manifiestes. No seas mamón, güey. Allá, acá, acá, acá, acá, acá, acá. acá, acá. Aku akan bawa aneh ke bawah. mereka rekam di videonya. Mulai dari suara tangisan anak kecil, suara langkah kaki, sampai ada suara anak kecil yang bilang "Ma'amam", karena mereka udah ngerasa cukup dan mulai ngerasa nggak nyaman, jadi mereka mutusin buat cabut dari situ. Tapi pas mereka udah mau keluar dari situ, ada sebuah penampakan yang coba deh kalian lihat dulu. lleno de de actividad, repleto de manifestaciones paranormales muchas energías mucha energía vagando por todas las tumbas por todo el sitio tratando de jugar pas mereka udah mau closing videonya dan fabio coba buat panning kameranya terakhir kali di kuburan itu tanpa mereka sadari, ada sesosok bayangan hitam Yang kayak berdiri gak jauh di belakang mereka Dan kalian bisa lihat sendiri ya Di video yang tadi mereka berdua tuh sama sekali gak sadar sama sosok yang tadi Sosok itu kayak berdiri deket banget sama mereka Dan kayaknya ngikutin mereka Mungkin sosok itu mau ikut mereka pulang ke rumah kali Sekali buat So, yang berikutnya ini bukan kuburan, bukan rumah, tapi sebuah kolam renang yang katanya itu sangat angker di Meksiko. Awalnya, kolam renang ini cuma kolam renang biasa aja yang dibuka untuk umum. Tapi banyak pengunjung yang datang ke situ dan bilang kalau pas mereka berenang tuh, kadang mereka ngelihat ada bayangan hitam di dalam air. Lama-kelamaan rumor itu menyebar dan kolam renang ini jadi sepi. Ujung-ujungnya, kolam renangnya jadi tutup. Sekarang, kolam renang itu udah tutup tujuh tahun, guys. Jadi bangunannya itu dibiarin kosong gitu aja. Tim poltergeist official datang dan eksplor di situ. Mereka di situ cukup lama ya, dan banyak kejadian aneh. Dan ada beberapa suara-suara yang gak jelas sumbernya dari mana. Jadi mereka coba buat ngunci pintu masuk supaya suara dari luar tuh nggak masuk ke dalam. Tapi justru ada kejadian aneh. Yeah, no, no no, no. no. No. Pintu yang tadinya dikunci tiba-tiba bisa ngebuka sendiri Tapi di antara semua kejadian yang tadi Ada sebuah penampakan yang sama sekali gak mereka sadari terekam di video mereka Sampai mereka ngupload video yang tadi dan banyak viewers-nya yang notice kalau ada sesuatu di ujung kolam. Perhatikan video ini baik-baik. Oh, manches. Algo se movió allá. Alumbra. Alumbra. alumbra, Alumbra, alumbra, ayo. Alumbra. Yo vi que algo corrió. Ya viste? Di ujung kolam ada sebuah bayangan hitam yang cukup tinggi ya menurut gue Bayangan itu kayak berdiri di depan tembok dan cuman kerekam berapa detik aja. Pas kameranya dipending lagi, sosok itu udah ngilang, guys. Mereka juga shock pas tahu kalau di videonya yang tadi itu ada sebuah penampakan. Karena mereka sama sekali nggak sadar dan mereka baru tahu ternyata selama mereka di situ ada yang ngeliatin mereka. Sejelas itu. Di episode rumah sebelumnya, gue udah beberapa kali ngebahas video-video penampakan dari youtuber Meksiko, Ricky Velasquez. Tapi video yang kali ini itu menurut gue wajib banget deh, kayaknya buat gue bahas bareng sama kalian. Kenapa ya? Karena gue penasaran aja gitu. Sosoknya itu sejelas itu, men. Dan gue juga pengen tahu nih, gimana pendapat kalian tentang sosok yang ini. Dan perlu kalian ingat, semua video Ricky itu live streaming, guys. Jadi sama sekali gak ada editan. Di salah satu videonya, Ricky datang ke sebuah rumah yang katanya angker banget. Dia datang bertiga bareng dua temannya. Dan katanya rumah itu dihantui sama sosok gadis kecil. Jadi Ricky punya ide buat ngajak sosok itu main petak umpet. Estamos en el espejo. Estamos en la casa de la niña. Entah kenapa, tiba-tiba di tengah video Ricky itu kayak ngumpul bareng dua temennya yang tadi Di salah satu kamar mandi yang ada di dalam rumah itu Dan ada suara teriakan anak kecil yang kedengeran jelas banget di video Seolah sosok yang tadi itu kayaknya deket banget sama mereka Mereka semua langsung keluar dari kamar mandi yang tadi Dan mereka lari ke lorong dan di sini, mereka coba buat komunikasi lagi sama sosok yang tadi. Minya. Ada suara benda yang cukup keras yang kayak dijatuhin atau dibanting gitu guys. Yang mereka bertiga itu juga nggak tahu sumber suaranya dari mana. Dan sekali lagi, mereka coba buat masuk lagi ke kamar mandi yang tadi dan komunikasi dengan sosok yang tadi. Nya. Nya. Kali ini, tanpa Riki sadari ada sosok yang terekam di kameranya. Riki sama sekali nggak sadar dengan penampakan ini. Tapi kalau kalian perhatiin, di bagian ujung bawah cermin, disitu kayak ada sosok gadis kecil yang ngintip ke arah kamera Riki. Dan kelihatan jelas banget di pantulan cermin. Tapi apa yang terekam di kamera Riki berikutnya ini, langsung bikin mereka kabur ketakutan dari situ. Kalau en el espejo, como manchas como rostros Oji, kamu lagi, ma? Coba sekali lagi buat ngerekam ke arah cermin yang tadi Dan kali ini Doi sadar Doi ngelihat kayak ada sebuah bayangan aneh di ujung cermin Dia juga sempet tanya ke temennya Dan pas mereka coba buat ngecek ke bilik kamar mandi itu Mereka kaget banget karena ada gadis kecil yang literally jongkok di kamar mandi itu Bahkan kalian bisa lihat sendiri ya Kepala dan rambutnya itu kerekam jelas banget di kamera Walaupun bagian bawah badannya itu nggak sempat kerekam guys Karena mereka udah shock banget dan langsung cabut dari situ So gimana menurut kalian? Apakah video yang tadi itu cuma settingan? Hoax? Atau emang bener? Sosok yang tadi itu adalah penampakan dari sosok penunggu rumah itu Oke okay, that's it guys untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye bye